bahannya aku bebasan satu besar bila imbah aku mati jangan bebini lagi maaf pak mama sani laki nanti itu sarah laki yang kawin-kawin bapak Awak udah mati-mati di dalam kubur tuh bapak mikirakan laki sampai udah mati bawa sihat nanti itu dia awas bila mau bebini kudetangi bian hari malam itu mati jadi hantu orangnya bapak menimburu sampai kalem berzah nanti itu udah baik boy sudah mati to mati ae, eh. mapah betangati laki nu dimutil makanya bibinian lebih senang lakinya mati bedahulu pada inya. Itu e, bibinian tu, alasannya, lebih senang melihat laki tertimbun tanah ketimbang bersanding dengan orang lain. Itu e, bang alasan sudah. Ada ada alasan lain lain berengin tu. Itu e, bang dah alasannya. Kan e, kayak apa? Sampai ada bibinian tuh nang berdoa nang kayak ini lah. Ya Allah bila laki ulun itu hianat di belakang ulun artinya inya menduakan ulun di belakang ulun ikhlas inya mati wiraja mutlak aduh binian naga itu kepala jago jadi binian naga itu saking kaderilanya laki diambil orang lain bu laki ini titipan buai eh. titipan allah bisa diambil allah bisa diambil binian lain naranya titipan aneh ya lagi geleng geleng kepala bu, ibu Pokoknya bila ceramah ini binian kada terima bis kisah kayak apa jepian jelaskan hadisnya, urannya, dalilnya, kebaikannya dibantahkan tetap jawaban binian kada karas pada batang lagi binian binian la ilaha illallah tapi ada ibu-ibu nih nang kata kau kalah munsudahinya disuruh Nabi Muhammad nah, itu kata kau kalah lagi dah kita ada bisi salah satu peguruan Sidin memang setia kepada bini Sidin. Tapi bini Sidin pemimpi berdapat Nabi Muhammad. Dalam mimpi Nabi mengatakan, Ay fulanah binti fulan. biniakan laki ikam lawan si Ano binti si Ano. Rasulullah merintahkan dalam mimpi. Bangun dari guring menghadap lawan laki Sidin. Nangis. Ibu ni menangis. Nangis ibu. Bepadah abahnya. Ulundi diperintah Rasulullah mengawinakan pihak. Ini kata kawahai lagi. Rasulullah tidak menyuruh mengawinakan lagi. Akhirnya dikawinkan. Sedih memang, tapi mau kada mau karena ini perintah Rasulullah. Nah makanya kita doakan mudah-mudahan kebintian kita tamim mimpi Rasulullah. Nah, nampak, gigir. nah lalu macam-macam. sambungan jadi ujung aku naik urwai tak mimpi Rasulullah tapi enak mimpi lain pada ngintok wajar hmm pian pun tak mimpi Rasulullah Rasulullah menyuruh pian kada nuruti katulahan wan nabi nah mau kada mau nuruti Han, makanya doakan naik pian pian kada kau lagi senjata merayu macam-macam tetap kada doakan mudahan Rasulullah memberikan izin lawan biniku nah no, itu aja pian sudah itu pasti dah kabul. dapat taha lagi pian Mau ok, guru nih, jorokis hafal ini dua jajar. Hai, terserah gue mikrofon di tangan gue ya, Pak. Udah mau bener ya? Dah kembali ke pembahasan, tapi nama ok, nek